mau apa sampai mau sama enggak ikut audisi audisi aja gitu audisi kan itu aku tuh enggak nggak akan menang sih Mbak kalau kita audisi Kenapa? soalnya udah pasti kalah menangnya itu di hati kamu gitu oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Sandroy Oke okay guys, udah lama ya kita harus berselawat lagi, dengerin selawat-selawat lagi gitu. Oh my god! Wow! Tapi ternyata adalah prank. Eh, emang kenapa sih? Kenapa sih? Nyanyainya itu? Jadi, kayak nih, intinya sih sebenarnya kalau lihat di belahnya, cara pengembangan untuk selawat itu sendiri, metode dakwahnya itu macam-macam. Ya dulu dibelanya ada caranya mungkin dengan berceramah, ada caranya dengan berbagi dengan dengan nada kan seperti itu kan ada solawat, ada juga berbagi itu sendiri dengan cara di band ya kan atau dengan musikalitas. Dan kali ini adalah yang berbeda di prank dengan tujuan apa? Ini loh solawat, ya ini loh dibelanya orang-orang yang bersolawat tujuannya seperti itu. Kenapa bisa dilihatnya Kita lihat sendiri. Oke, okay, kita langsung masuk ke videonya ya Yo. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah maalana, rabbun siwa La Illa Allah la malana, Rabbun Allah la ilaha, la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh okay, Oke teman-teman Kali ini Abang lagi di kafe Nancy, teman-teman. Santai banget. Kayaknya malam ini mau ada live musik di kafe Nancy ini, ada ya. Semoga sore ini ayat target ya. Yang mau Abang ajak selatannya, Pokok namanya ganggu-gangguin lah. Oke, untuk kalian yang mau beli baju any day jangan lupa di Bang Abdul Distro. Abdul Distro, jangan jangan lupa di serbu teman-teman ya. Oke lah, langsung way yuk. Sholallahu 'ala Nabi wa Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Aduh, saudara, si santai Buk banget di kafe ini. Mbak Amey, Mbak Amey kan? Oh, Mbak Amey, iya, A iya, waktu SD ingusan itu kan? <laughs> <tuk> iya, uh, iya, uh, salam salam tuk, tuk. Bukin. iya, Astagfirullahaladzim. iya, Bukin, siar, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya? iya, iya, iya, kan, iya, iya, iya, iya, iya, orang, iya, <tuk> <tuk> <tuk> ya, kamu pada cinta mati sama aku kan? enggak ha, hatiku kok <tuk> <gendang>. <tuk> <tuk> siapa enggak kenal hey. <tuk> tuh <Tuhunan. tuk> <tuk> orang kalian maaf dan Yunai <tuk> enggak <tuk> <tuk> oh saya oh, yang. Saya oh yang. Lihat kah, ya udah. emang namanya siapa Inai. Ini. Ya. Tadi kan ini. Ini. aja di sini. aja. Allah. sih, Jadi Allahuakbar ah, gue kalo misalnya ngeliat dari Bang Alibata apa itu kan ya kan jadi Bang Ronan, kalau kita ngeliat Bang Alibata lagi Bang Ronan Seiful Goban, jadi baru semua yang sebelum, sebelum tahu tentang kenapa gue ngomong tentang Alibata gue pun juga reaksikan, ataupun gue juga reaksikan tentang Bang Alibata itu sendiri ya satu reaksion, kan dengan Alibata tapi ya ini, nah berbicara dengan Ronan Seiful Goban oh, satu sekarang banyak orang berjodoh beda lagi ya kan rayuannya gitu lah sendiri, langsung tutup poin aja rayuannya bang aja gitu loh ya yang pasti dibuatnya membuat cewek itu risih awalnya jadi taktik dia itu sendiri adalah ngeledek bahasanya di belanya. intinya di belanya apa? si korban dibuat risih ini cara prank dia di awal dibuat risih dengan kehadirannya Bang Ronan Sefulko, Bang. sampai serisi risinya ataupun baca di Bang lo ngapain sih di sini sih? ngapain sih disini sih? gitu loh ya kan? ngapain disini sih? Tuh tujuannya lo bener-bener risih ya lanjut. berarti saya orang ya? Iya. Ya udah aku. Iya mungkin kagak lah, apa ya kalau pakai kacamata. Terusat. Nih. Mainai ngapain sini? Lagi nongkrong aja. Iya. Bukannya duduk mainai. Goblok. iya udahnya lagi main. Aduh, bermesen deh. Ini nih, ini woi hmm. <laughs> ada yang bisa baca juga yang ngerisi ya ada yang ngerisi ya bang, izin di sini boyang ya bang ya boyang ya jom biar Pak Cijaya hei ya? hahaha <laughs> aku Cijayan di kape kucigang yeah. kucigang kucigang kucigang kucigang kucigang kucigang hahaha hmm. banyak wih ada yang lagi padaian ya, ada yang lagi beating aduh asal Udah, dumpang, Pak Masuk, eh, dumpang nalai juga ya, mau Iya, iya Baikinnya udah, Mak Apa? Udah sama cantiknya, udah. gitu Udah sama cantiknya, gitu Mulai prank kedua Yang <tuk> <tuk> kedua, ya Tadi udah pernah mau, udah dibikin risih, kan Bikin risih, kan Kedua adalah mulai lagi yang prank keduanya, Pak Dirayuan gombal Ini gila, gokil banget, kayaknya kayaknya Lanjut Lanjut Aduh, ya santai banget, tiga penganci ya allah sampai pisah. Nanti malam malam apa mbak? Malam minggu. Malam minggu. Mm. Saya kayaknya nanti ya? malam itu kamu cantik. Ada Terus yang ini? Kakinya bayinya enggak apa-apa ya? Huh? apa-apa Bisa aja, apa? bisa. Bisa. Ayo, kap kap <susuk> <Ayu>, kapan? Ayo, kapan? Ayo, kapan? Itu kapan? Ayo, hmm. tuh Ayo, kapan? Ayo, kapan? Ayo, kapan? Aduh kapan? Ayo, kapan? Ayo, kapan? Ayo, kapan? Ayo, kapan? Ayo, kapan? Ayo, kapan? mau kapan? Ayo, kapan? Ayo, kapan? Ayo, nanti malam itu. Aku mau nyanyi-nyanyi mbak ini Katanya sebab eh? aku tuh miipain luah Oke Hah? Ah? Emang ya? kan? <coughs> ya, iya? Iya Miipain luah? Hah? Mau pendengar dengannya nggak? Boleh Hah? Boleh Boleh ya? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Iya gak apa-apa yang masih ngeboy Ya aja ya. Yo semuanya kita nyanyi bareng <coughs> bareng. Kita tangan di atas Kau <coughs> yang, <mau nama. coughs> yang ku semua Yang kuingin Kau takanku oh, ya, ay, mayang, mayang, ya, para, ya para, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay bang ay ay Ya itu. Kan kan. Iya itu. Kali ini udah benar di umum lho gogel dia loh. gitu, cuma SD Biasanya mungkin dia memang di dalam cafe Yang tapi mungkin di untuk warga Warganya lagi pengunjung itu sendiri Ya nggak seperti ini bener-bener di public Gitu loh di public banget ya Mungkin bisa membuat orang-orang pada nengok kali kan Gitu, ngeliat aja di banyak, Ada yang ngeliat bakalnya belakangnya tuh apalagi tuh gitu, Udah pada ngeliatin semuanya susah loh, susah loh untuk membuat konten seperti ini gak segampang kita kira loh. sekarang gue tanya sama lu di gitu kan bisa nggak membuat hal seperti ini depan publik membuat harga dirilu jatuh rendah gitu loh. secara konten ya harga dirilu jatuh atau rendah secara konten ya tapi gara-gara kontennya naik viewernya naik boh gila nanggap sama SD yang bayang itu selayanya Siapa? Aku juga bisa aku dang dulu. Hanat <tripe> banget nih. Ya smana. Ya smana. Ya deh dia oh. Bay semayam diboh. Batu. <tripe> Ahai hati siapa? Ahai dah di pom. Unding ini aja deh Mending apa um, um, um. Enak, hmm. nah, ya, itu emas Emas batangan yang dijual, Ketik maaf. Kurang ini Kurang latihan Kurang deh ayang, Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Ayo, sayang. Ini kakak nih lagi di kafe nanti, sayang. Oh, bagus banget, sayang nih uh, ya. Samping jomblo nih, sayang. Iya, anak lima, bawa anaknya banyak banget, sayang tuh Iya, iya, anaknya minta jajan, yang satu ingusan, yang satu minta digendong, sayang. hebat banget anak, punya anak banyak tuh begitu, sayang. Makanya kakak mau, enggak mau punya anak banyak-banyak. Satu aja udah. Iya, gue isinya tape. <laughs> Enggak boleh gitu sih, ya anak itu karunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sayang. Oh. <laughs> Oke, okay, sayang, ya. Ya enggak lah, sayang, kamu mikirnya seringkuh-seringkuh aja, enggak mungkin. Sayang. Mana mungkin kata seringkuh. Walaupun si ibu satu wanita yang mau, tapi hati kakak hanya pada awet, sayang. <laughs> Oke, okay, sayang. Buat sayang ya, kakak di sini enggak gimana, gimana? Oke? Oke? wah wakam ya ah. wakam warahmatullahi wabarakatuh Wa Ayuh. Ayuh. bang bersyukur banget punya cewek cantik ya iya yeah. yeah. ini katanya apa nook ya yeah? tadi dia nembak aku bang <laughs> aku <ng> <laughs> mau <numbau. laughs> ayo <Ayuh. laughs> <cions> Mas, kamu mau nggak jadi suami aku katanya Gigi? Nggak, enggak bong. Enggak mau ngaku. aku, aku kalau aku jahat kamu jadi yang kedua. <tuk> Bu aku orangnya setia, <tuk> hmm. jadi yang keempat. <tuk> Beda bayang lah nang Maya, aduh. <tuk> Tapi aku nggak enak. Kayaknya pakai ini Mbak yang paling enak. Bunyi power on bluetooth mode. waiting for connection, connection katanya, artinya nikah secepatnya <laughs> <Connect it. laughs> coba ya, jadi nih jadi lagu ini Ya iya imam Marusli saqmo binaj I الشراط برا يتعين وليست ترى مثل خير من I've been doing uh power off. Memenuhi, <Asyarat>. Emang gak ya kita? keganggu ya kalau Keganggu sih? Nggak. enggak, Awalnya aman, Tadi, ya? Ya? Tadi awal -awal keganggu. Tadi awal-awal keganggu. Iya. Sekarang? <laughs> <laughs> didi, didi, didi. Aduh masyaallah alhamdulillah ya mbak ya. Tapi eh ya kebetulan. Oke, okay, ya yang tadi pertama apa? Tadi prank membuat risih korbannya. Kedua, rayuan gombal hingga makin risih korbannya. Yang ketiga, dibanting langsung pakai solawat dengan nada mendunya. Ampun ya Allah. Baik ya kan? Lanjut lagi Sanya Aku betul lagi Aku juga Belum hari ini belum tadarus gitu mbak Aku izin Oh Nah kan ini Yang kelima tadarusan ada arusan masalah kan Bener gak apa-apa Gak apa-apa Apa surat favorit sama Kapa tahu Siapa tau saya bisa bawain sedih kan? gitu Apa aja Apa ada Apa apa Apa ada Aku ya? bilang Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الله Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina shuraqa al-mustakim Shuraqa an'amta alayhim Goyri maghdubi alayhim Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza sajaa wad'a'ka rabbuka wama qalaa walal akhiratu khairul laka minal ulaa walansawfa yu'tika rabbuka ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر Wa amma s-saila fana tadhar Wa amma bini'amati rabbika fahadith Shadaqallahul adzim Allah Ajing gimana ya? Kalau buat ikut lomba musabaqah tilawatil Quran itu cocok enggak sih, Mas? Cocok. cocok ya. hmm. Kalau buat jadi imam kamu cocok enggak ya? Ih. Gagasan tadi ya. Mas cocok enggak ya, Mas? Cocok. Cocok. cocok Aduh, cocok. Aduh. Gitu-gitu gini guys ya. Aku Kenapa ya gitu loh, kalau misalnya pernah enggak berpikir ya kalau misalnya ketika kita lagi khusuk khusyuk dan banyak lagi khusyuk Menjalani kewajiban Entah itu memenuhi pas sholat waktu Entah itu sholat Apa ya uh, Maksudnya entah itu sholat Entah itu ngaji Quran Atau sholawat Dengan khususnya kita itu sendiri So Udah kena nih Eh tiba-tiba Udah selesai pengen senyum orang ah, Itu kayaknya Cahayanya Bahasanya dibilang gimana ya Cahaya kenikmatan itu loh Gue merasanya Dibilangnya ada Aura kenikmatan nama maksudnya gue bilang Ada aura kenikmatan Yang benar-benar langsung itu kayaknya enak banget loh, enak banget. Nah, gua gak tahu kenapa di banyak, atau gua hanya yang gua aja merasakan, atau lu semuanya merasakan, gua gak tahu gitu. Loh. Ya mungkin di banyak gua malah berasa di banyak kenikmatan bara apa, kenikmatan barokahnya itu sendiri ya, itu gitu loh yang yang bener benar terasa banget, ya, yang bener-bener terasa banget langsung gitu, loh. That's the point dari Allah. Ada dulu lanjut dulu lah. <laughs> Jadi curhat gua, <laughs> oke lanjut ya. Aduh, Masya Allah. aku nggak apa-apa. Aku panggilnya Mas. Ya. Coba panggil Mas. Hah? Mas. Mas, ya. Mas. Nama lainnya Mas. Bisa. apa? Mas. ada Mas. Ada <laughs> Aduh, Allah Mbak sering nongkrong di sini. Siapa tadi namanya? Inai. Hah? Inai. Mbak Inai sering nongkrong di sini. Enggak sih. Enggak sering. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Kok ada ya bidadari nongkrong sendirian gitu? Ya? Cih bidadari nongkrong sendirian. <laughs> Aduh, Allah. Iya sih ya. Apa ini sih udah Sudah jam Mbak? Lima tahun, lima tahun, lima malam. udah jam <laughs> Hah? Ranggung ya, berapa tahun berapa? tahun? Enggak mana sih, ma? sini, si Asli sini. Oh, si oh iya, ikut audisi-audisi aja gitu? Audisi mana itu aku tuh nggak akan menang sih mbak kalau kita audisi, Hah? soalnya udah pasti kalah. Menangnya itu di hati kamu gitu Allah oh, menang di hati <laughs> Padahal tadi suaranya bagus tau. Bagus ya, aduh syukurlah. Banget, suaranya bagus banget. Damai gitu didengarnya. Oh, Allah. Jarang-jarang kan. Jarang-jarang ya, uh -huh. ada pangeran. Coba <laughs> apa? Ya coba sekarang tuh jarang-jarang kan. Jarang-jarang. Ya, Yang melantunkan pun oh, jarang ya? banyak banyak banyak sebenarnya banyak ya, banyak, banyak, banyak, banyak, banyak. banyak jadi gini gini guys ya <laughs> sebenarnya kalau misalnya ada mengatakan ada perbedaan dulu dengan sekarang ataupun nanti di masa depan gua rasa sih sebenarnya begini loh uh, uh, <coughs> uh, mungkin banyak kalau dulu dibelanya banyak orang yang bisa melantunkan secara terbuka mungkin kali ya dibanyak karena pengajian-pengajian terbuka dulu ada lah Sampai sekarang pun sebenarnya ada ada Uh, yang bisa ngaji bisa sholawat bahkan di belanya sekarang udah ada namanya nasid gitu kan uh, udah ada yang bisa mengikuti MCK, bahkan di belanya ada juga sekarang banyak remaja-remaja juga yang ikut aktif untuk ikut tahlilan banyak sebenarnya banyak mungkin mungkin ini maaf aja mungkin kitanya sendirilah di belinya yang kurang berbau di masyarakat untuk mengenal itu semua ya kalau misalnya kita hanya menyendiri ya kita nggak akan tahu. Iya kan, Luaran itu seperti apa? Paham ya, paham ya. Seperti kodok dalam tempurung kan, bener kan? Iya kan, ketika tahu dunia luar, kok gak seperti ke dunia luar sebelumnya ya? Padahal semuanya sama aja, sama aja. Cuma. ya, lanjut. Teman-teman aku banyak mau dikenalin. <tuk> <tuk> <tuk> Jangan <tuk> Jangan kenapa? Ya sama yang ini aja gitu. <tuk> Maksudnya mati Kas dulu Aduh insya Allah ya Mbak Ine Mbak Ine santuy banget ya Mbak... Aku juga ngeliat Mbak Ine itu kayak adem banget ya. oh. <laughs> iya. Terus tapi adem Terus agak sesak gitu Kenapa? Sesak nafas aku ya, Kenapa? Mungkin, Kenapa? Mungkin separuh nafas aku ada di kamu oh, oh, oh, oh, oh, oh. Separuh oh. Ada siapa ya? Mbak, Mbak Ine, tapi aku boleh follow follow-an, gak Instagram sama Mbak Ine. Say, minta IG Mbak. juga, akhirnya karena Instagram kena Mbak Ine. Ine, Ine, Ine, Ine, Ine, Ina Ina? Ine, Ine, Ina Ina Oh panjang banget. Ini ya, ini. Iya. Pipinai. Ya? Tapi mbak ini. Tapi aku tuh dari tadi meminta maaf banget ke mbak ini. Sebenarnya aku datang dari tadi nyanyi-nyanyi nggak -nyanyi jelas, mm -hmm. terus serawatan, ya. kamu, terus gombalin kamu. Kalau dari awal, Masih butuh gombalan lagi Sekarang nanti. dari tadi tuh aku nih lagi bikin sosial eksperimen konten prank salat gitu, mbak buat YouTube gitu. Mbak ingat ada kamera, enggak? Enggak, Tadi ada kamera, enggak? di ada kamera, enggak? Tadi ada kamera, enggak? Tadi ada kamera, enggak? Tadi ada kamera, enggak? ada dulu, enggak? ada enggak? ada kamera, enggak? Tadi ada kamera, kamera, ini kamera, enggak? Tadi ada kamera, enggak? Tadi ada kamera, enggak? Tadi ada kamera, ya? Tadi iya, gak... ada ya. iya, Aman ya, gak apa-apa enggak? Tadi apa kamera, enggak? Ya. Kalau tahu namanya bukan prank dong <laughs> Aduh, bener mainnya ya. Izin nyaput iya, boleh ya? Iya nggak apa-apa. Bener Rido Ridho ya, Mena ya. Mm -hmm. Aduh, saya mm -hmm. ya, dah takut. Izin nyaput, aku mau izin mau. Emang ya, <coughs> banyak juga orang mengatakan bikin konten seperti ini di belanja bisa lebih mudah. Enggak, bro. <laughs> enggak jadi menjadi youtuber ataupun konten kreator itu sendiri sebenarnya tidak semudah yang kita kira ataupun kalian kira bro gitu loh penghasilan pun juga nggak seperti yang lo kira gitu loh ya enggak ada yang dibilangnya viewernya tinggi subscribe-nya apa subscribe-nya hanya sebatas berapa lah gitu kan dibaca penghasilannya aduh terus ada yang subscribe-nya tinggi tapi viewernya kurang nah yang seperti kayak misalnya kita lihat untuk Bang Ronan Seville Goban itu sendiri kita udah ngelihat ya, di banyak ada perjuangan, ya, ada perjuangan, ya kan, udah pasti dibelinya nggak menyewakan gitu loh, untuk dari hasilnya, tuh. Gitu Jadi buat semuanya sebenarnya ini adalah kayak semasan dorongnya semangat buat kita loh. Jadi banyak juga teman-teman yang membuat untuk konten personal seperti ini, iya. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Nah. Kalau misalnya memang nggak bisa nggak bisa solawat itu bisa dengan cara apapun konten kontemporer itu sendiri yang pastinya tidak merugikan lah intinya. Kan? ini contohnya yang tidak merugikan dong, memberikan solawat, memberikan tadarrusan atau ngaji, ini iya gitu betul. Nah ini dia namanya kalau misalnya kita bilang prank itu apa Sosial eksperimen publikum. Jangan lupa subscribe nya, like, dan nyalakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right